Salam Patunggilan Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Shalom, selamat pagi Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Yesus Kristus yang sudah diberikannya kita kesehatan dan juga kebahagiaan Untuk mengikuti ibadah pagi hari ini secara online Ibadah Minggu pagi ini adalah Minggu Advent yang ketiga Sebelum kita memulai ibadah pagi ini, kami memohon waktu untuk menyampaikan beberapa warta jemaat Antara lain yang demikian uh, Ibadah malam natal akan dilakukan secara online melalui Youtube pada hari Ragu 24 Desember pukul 7 Kemudian ibadah natal akan dilakukan secara online juga atau melalui Youtube pada Jumat 25 Desember, pukul 6 pagi. Kemudian ada pun juga Ibadah Malam Tahun Baru yang akan dilakukan pada Kamis 31 Desember, pukul 10 via Zoom Meeting, dan link akan menyusul melalui WA Group. Kemudian Ibadah Syukur Tahun Baru akan dilakukan kembali melalui online, yaitu YouTube, pada Jumat 1 Januari 2020, pukul 6 pagi. Mari kita mulai ibadah pagi ini, kami mengundang Bapak-Ibu sekalian, untuk bangkit berdiri, mari kita pujikan dari Kidung Jemaat 10, ayat yang pertama. Selamat pagi saudaraku sekalian yang kekasih. Baiklah kita alami bersama dengan sukacita persekutuan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita pada saat ini. Kita mengambil saat gedung. Hendaklah setiap umatnya menyatakan bahwa pertolongannya adalah dan hanya Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi Allah yang kasih setianya kekal sebab ia tidak akan pernah sejengkal pun meninggalkan segala karya tangannya Amin Kidung Jemaat nomor 14 kita pujikan bait 2. Salam dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Yesus Kristus kepada saudara sekalian. Amin. Disilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang kekasih melandasi sukacita kita pada persekutuan pagi hari ini. Kembali kita diingatkan oleh bagian dari kesaksian Injil Matius Pasal 22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 Mengingatkan segenap umat yang dikasihinya untuk mewujudkan cinta kasih, mewujudkan kedamaian, ketentraman, atau kerukunan di dalam hidup bersama dengan sesamanya sekalian. Marilah kita sambut, kita tanggapi Sabda Tuhan ini dengan kembali memujinya melalui kitung jemaat nomor 23 bait 1 2 dan 3 Yang Jemaat yang kekasih dari ungkapan tanggapan yang kita nyatakan kepada Allah atas sabdanya kita nyatakan melalui pujian tadi sekarang marilah kita kembali menghampiri Tuhan kita nyatakan hidup dan keberadaan kita pribadi lepas pribadi kepadanya kita melakukannya dengan berdoa Maha Besar di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hingga pagi hari ini. Terima kasih atas lindungan Tuhan, atas kuasa Tuhan di sepanjang istirahat kami semalam. Pagi hari ini kembali kami boleh mengalami kehidupan yang baru. Kembali Tuhan mempercayakan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan seturut dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Ya Bapak, kalau pada saat ini kami baik secara pribadi maupun bersama dengan segenap anggota keluarga kami masing-masing, Khususnya warga Gereja Kristen jawa jemaat Kota Baru, Triorejo, kami membangun persekutuan. Tuhan, kami silakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami persilakan Tuhan menguasai kami, sehingga apapun yang kami lakukan di sepanjang persekutuan pagi hari ini sungguh-sungguh layak dan bagi kemuliaan Tuhan lebih dari itu ya Allah kami senantiasa menyadari keberadaan kami di hadapan Tuhan kami mengucap syukur atas anugerah pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan berkenan membersihkan segala kotoran yang ada di dalam jiwa kami Tuhan berkenan menghapus dosa kami, Tuhan berkenan mengampuni kami. Ya Bapak, biarlah anugerah pengampunan itu juga kami teruskan di dalam kehidupan bersama dengan sesama kami. Kami mau saling memberi maaf setiap kali kami mendapati kesalahan baik yang kami lakukan maupun dilakukan oleh saudara-saudara kami. Tuhan, kami serahkan persekutuan kami hingga akhir nanti hanya di dalam pimpinan kuasa dan kasih, Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, Allah Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang setia, Allah yang panjang sabar, Allah yang maha pengampun. Dan demikianlah yang terjadi di dalam kehidupan saya dan penyintingan sekalian hingga saat ini. Atas ungkapan dan pengakuan kita yang kita nyatakan kepadanya, Tuhan menganugerahkan pengampunan. Bahkan Tuhan menganugerahkan berita anugerah sebagai petunjuk bagi kehidupan baru untuk segenap umatnya. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang dinyatakan kepada kita pada pagi hari ini. Mazmur pasal 25 ayat 10 dan Matius pasal 24 ayat 13 saya bacakan untuk penjenengan semua. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang dipercayakan oleh Tuhan kepada segenap umatnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus kami undang untuk berdiri. Bapak Ibu marilah kita memperbarui iman kita dengan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli.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 Bapak ibu yang dikasih Tuhan, saatnya lah kita membaca Alkitab kita, dan dalam hal ini ada tiga bacaan. Yang pertama diambil dari 2 Samuel 7 ayat 1 sampai dengan 11 dan 16. Bacaan yang kedua dari Roma 16 ayat 25 sampai 27. Dan bacaan ketiga dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Sebelum kita masuk di dalam bacaan kita, marilah bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat beribadah, pada hari Minggu ini. Tuhan, pada saatnya kami akan membaca kitab kami ya Tuhan, dan kami mohon Tuhan, Engkau bimbing, Engkau sertai, terlebih bagi Bapak Pendeta yang akan menyampaikan Sabda firman-Mu, kuasai hati dan fikirannya, supaya kehendak Tuhan boleh terjadi di tempat ini. Engkau juga buka mata hati dan fikiran jemaat kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menerima Sabda yang disampaikan ini dengan baik dan dengan benar. Sehingga Sabda ini dapat kami pakai di dalam landasan kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ruangan ini, kiranya Engkau bungkus ruangan ini dengan kasih setiamu, dengan kekuatanmu, sehingga tiada satupun kuasa jahat yang akan mencoba mengganggu kami. Terima kasih Yesus, semua ini kami serahkan dalam kasih setiamu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah-setelah bacaan yang pertama terambil dari 2 Samuel 7, ayat 1 sampai dengan 11, dan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ketika Raja telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Berkatalah Raja kepada Nabi Natan, Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal takut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada Raja, Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku penuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengambara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu,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 Aku, menun, aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu, ayat yang ke-16: "Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya." Bacaan yang kedua dari Roma 16 ayat 25 sampai dengan 27: "Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu." menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi, telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara kita sambut bacaan kita yang pertama dan ketua tadi dengan menyanyi dari Kitung Jemaat 14 Baed yang ketiga. Yang tadi, dua berikut: yang pertama, mendahului perenungan kita pada bagian pagi hari ini. Satu berikut lagi, bacaan yang ketiga, saya akan melakukannya untuk penjenengan sekalian. Kita ambil dari kesaksian Injil Lukas pasal 1, Lukas pasal satu ayat 26 sampai38 Lukas pasal 1 ayat 26-38 yang demikian pemberitahuan tentang kelahiran Yesus dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, Bapa leluhurnya, dan Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan, kata Maria kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Sialum. Selalu saya berharap dan yakin penjendengan baik warga GKCW Jemaat Kutabarung Baru Rurujo atau siapapun penjendengan yang saat ini bersama dengan kami. Membangun Persekutuan melalui Kebaktian Minggu, tanggal 20 Desember ini senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa dipenuhi semangat yang berasal dan dianugerahkan oleh Tuhan saja. Sehingga setiap hal yang kita rancang, kita lakukan, dan kita lanjutkan tidak hanya mendapatkan anugerahnya, tetapi juga senantiasa di dalam penyertaannya. Saudaraku sekalian yang kekasih, pasti kita mengamini, kita sepakat bahwa setiap rancangan, terlebih ketika kita menyadari bahwa rancangan itu adalah rancangan yang baik, rancangan indah, rancangan yang bermanfaat, baik bagi banyak orang, namun apabila rancangan atau rancangan-rancangan itu tidak juga tidak segera diwujudkan, dilakukan, pasti hanya akan tinggal rancangan, hanya tinggal keinginan, hanya tinggal impian. Tetapi, begitu rancangan ini segera dilakukan, diwujudkan, maka akan terjadi perubahan yang besar atas kehidupan yang kita jalani atau kita alami. Nah, Bapak-Ibu dan Saudara sekalian, itulah yang terjadi di dalam kehidupan rohani kita, atau kehidupan beriman kita kepada Tuhan, sebagaimana yang dipersaksikan kembali melalui bagian-bagian dari kesaksian Alkitab kita. Bahkan, saudara-saudara, kalau kita mau jujur bahwa dalam banyak peristiwa Tuhanlah yang berinisiatif melakukan sesuatu untuk memulihkan hubungan dengan manusia, artinya ketika rancangan-rancangan untuk memulihkan hubungan baik antara manusia dengan Allah, karena sebelumnya manusia telah kehilangan hubungan baik dengan Allah oleh sebab dosa yang dilakukannya. Nah, apabila rancangan untuk memulihkan hubungan itu tidak segera dilakukan, pasti kapanpun tidak akan pernah terjadi lagi hubungan yang baik seperti sebelumnya. Tetapi begitu rancangan ini segera diwujudkan, dilakukan, ada pihak yang berinisiatif untuk melakukannya, untuk memulainya, maka hubungan itu pasti segera kembali terwujud, segera kembali terhubung. Terlebih, saudara-saudara, ketika kita mau menyadari lebih dalam lagi bahwa rancangan yang berasal dari inisiatif Allah berkait dengan hubungan itu adalah tentang keselamatan hidup. Keselamatan hidup yang total, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Hal itu nampak saudara-saudara dalam bacaan yang pertama. Dari berikut yang kita baca dan dengar pembacanya tadi, yakni ketika Daud merasa telah berada dalam keadaan yang kondusif, hidup nyaman dan aman, kemudian ia melihat bahwa tabut Allah diletakkan di tenda. Sementara dirinya Daud, berada di tempat yang aman, nyaman, mengembirakan, membuat orang pasti kerasan untuk tinggal di situ. Nah, suasana kehidupan yang dirasakan seperti itulah yang kemudian membuat Daud berencana untuk membuat sebuah tempat atau bangunan bagi Tabut Allah yang selama ini diletakkan di Teda. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi kemudian ketika Daud ingin mewujudkan rancangan atau inisiatif membuat bangunan sebagai tempat meletakkan tabut sutil, suci tadi? Ternyata saudara-saudara yang terjadi adalah Tuhan menyatakan sabdanya Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami Artinya Tuhan tidak berkenan Kalau Daud yang membangun, yang mengadakan bangunan untuk meletakkan tabut suci itu. Memang saudara-saudara, kalau kita runut lebih lanjut ke belakang dari cerita Alkitab ini, bahwa Tuhan Allah belum pernah menyuruh seorang pun dari antara pemimpin Israel untuk mendirikan rumah Baginya Meskipun itu dalam bentuk Tempat meletakkan Tabut suci Tabut perjanjian Kepada Daud pun tidak Sehingga pernyataan Tuhan ini hendak menegaskan Bahwa urusan mendirikan Bait Allah Bukanlah urusan manusia Melainkan Prakarsa atau inisiatif Tuhan sendiri Yang pada saatnya Ia akan menunjuk siapa yang akan diutusnya Dan lagi saudara-saudara Tuhan mengingatkan bahwa selama ini Ia selalu mengembara bersama-sama dengan umatnya Aku senantiasa mengembara dalam kemah dan pondok. Dari sabda ini, sesungguhnya Tuhan ingin menyatakan bahkan menegaskan bahwa ia senantiasa berinisiatif untuk terus dan selalu menyertai umatnya. Ia tidak memusatkan perhatian pada suatu keadaan ataupun tempat tertentu. Ia selalu hadir dimanapun umatnya berada. Tuhan adalah Allah yang terus-menerus bergerak bersama-sama dan di tengah kehidupan bangsa atau umatnya. Dan tentu keberadaan Allah yang ingin selalu bersama-sama berjalan, bahkan mengalami apapun yang dihadapi oleh umatnya, untuk mendatangkan kebaikan seperti janji kebaikan Tuhan kepada Daud dan segenap kaum keturunannya. Demikian juga saudara-saudara yang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan di zaman yang telah diperbarui. Inisiatif memujudkan keselamatan bagi dunia tetap datang, tetap berasal dari Allah. Dalam bacaan yang ketiga tadi, jelas dinyatakan, bahwa Allah mengutus malaikat Gabriel untuk menjumpai Maria mewartakan kelahiran sang Juruselamat melalui buah dari kandungannya. Bapak Ibu dan Saudara Saudara, dalam pola pikir manusiawi kita yang terbersih di dalam benak kita, pasti segera muncul pertanyaan apa yang mungkin Maria mau langsung menerima berita atau keadaan seperti itu. Mengingat bahwa ketika itu Maria belum bersuami, belum ada seseorang yang menjadi pasangan resminya. Artinya, kalau Maria segera menanggapi atau menjawab, ya, pasti ada konsekuensi yang tidak ringan yang harus dia tanggung. Tetapi, saudara-saudara, ternyata yang terjadi adalah Maria merasa tidak perlu melakukan pertimbangan yang macam-macam. Berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ternyata dirasa oleh Maria telah cukup. Artinya bahwa Maria benar-benar yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Gabriel kepadanya pada saat itu benar-benar berasal dari Allah. Benar-benar karena inisiatif, karena kehendak yang dipercayakan oleh Allah terjadi di dalam diri dan kehidupan Maria. Seolah Maria benar-benar memahami, bahkan mungkin Maria sungguh-sungguh yakin bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan baik. Rancangan demi kesejahteraan dan ketentraman, bahkan keselamatan tidak hanya bagi diri pribadi Maria saja, tetapi juga bagi Banyak orang Nah Karena Maria Menyadari Rancangan Allah yang sedemikian Indah itulah Maka Ia pun Segera menyadari Siapa dirinya Di hadapan Tuhan Bahwa Aku hanyalah Hamba, pernyataan atau pengakuan diri sebagai hamba adalah ungkapan yang tulus yang dinyatakan oleh Maria tentang penyerahan totalitas hidup hanya di dalam kuasa penyertaan dan karya Tuhan sendiri. Ungkapan sebagai hamba, Injil Matius ingin mengungkapkan bahwa begitu rendahnya status Maria di hadapan Tuhan, yang harus hanya melakukan apapun yang dirancang dan dikendaki oleh Tuhan dengan keyakinan bahwa itu semua adalah demi kebaikan baik Maria sendiri maupun orang-orang yang lain. Ibu, Bapak dan Saudaraku sekalian yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, begitu inisiatif Tuhan Allah disambut baik oleh Maria dan segera dilakukan, diwujudkan, maka berlangsunglah prosesi penyelamatan umat manusia sekaligus berlangsung pula prosesi pemulihan hubungan baik khususnya antara manusia dengan Allah. Sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan dari perikop yang kita baca dan kita dengar, pembacanya tadi, sekali lagi menyampaikan kepada saya dan penyanyi sekalian bahwa Tuhanlah yang selalu berinisiatif melakukan sesuatu demi tetap terjaganya hubungan baik dengan umat yang dikasih. Hubungan yang awalnya indah bahkan telah diikat oleh perjanjian kasih, namun kemudian terkoyak karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan Tuhan pun selalu bersih inisiatif untuk mengampuni, untuk mengasihi dan tidak meninggalkan umat yang diciptakan dan dikasih, Kita pasti tidak akan pernah mampu membayangkan bagaimana jika Tuhan berhenti berinisiatif mengasihi, bagaimana jika Tuhan berhenti mengampuni dan menyertai umatnya. Demikian juga saudara-saudara di dalam kehidupan kita, Hal yang baik, tetapi apabila hal yang baik itu tidak ada pihak yang berinisiatif untuk memulainya, maka sampai kapanpun akan berhenti pada wacana saja. Hanya berhenti pada rancangan atau angan-angan atau impian saja. bagaimanapun baiknya program kegiatan, bagaimanapun baiknya alat-alat yang canggih, bagaimanapun indahnya firman yang selalu diwartakan tanpa ada yang berinisiatif bergerak tanpa ada yang berinisiatif menghidupkan, maka semuanya itu akan sia-sia. Dan karenanya, saudara-saudara, dalam kehidupan kita pada minggu-minggu Advent ini, saya dan penjaringan sekalian diajak untuk tidak menyongsong kedatangan Tuhan dengan tangan hampa, hanya dengan angan-angan, hanya dengan rancangan, hanya dengan impian tanpa adanya pengujudan. Tetapi marilah kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan sejak semula. Ia juga menginginkan kita untuk bergerak, berinisiatif memulai langkah-langkah yang baik agar sungguh tercipta kedamaian dan kebaikan di tengah kehidupan kita bersama. Mari kita berinisiatif, bersegera memulai untuk memaafkan, untuk mengasihi dengan tulus berinisiatif memulai untuk menjalankan program jemaat secara serius bahkan lebih serius mewujudkan cinta lingkungan tidak hanya sekedar wacana Om du katanya, omong doang percayalah ketika ada yang Mau berinisiatif segera memulai sesuatu yang baik, maka perubahan besar akan terjadi di dalam kehidupan kita, baik di dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan persekutuan gereja atau jemaat kita, bahkan juga di tempat-tempat di lingkungan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Selamat bersegera mewujudkan rancangan, impian, keinginan, bahkan inisiatif yang baik. Demi kebaikan dan semakin baiknya kehidupan yang dipercayakan oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat teduh dengan melantunkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 50A bait 1 sampai 6.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 Ibu yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan persembahkan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan Sebagai dasar kita mempersembahkan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan Terambil dari kitab Masmur 23 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6 demikian Tuhan gembalaku yang baik, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku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 Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita pujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat. Nomor 77 ayat pertama 5 dan 9. Jemaat yang kekasih, di kita akan mengakhiri kebaktian kita pada minggu pagi hari ini. Sebelumnya, marilah kita kembali menghampiri Tuhan, kita serahkan rangkaian dan semua yang kita lakukan di sepanjang kebaktian kita saat ini kepadanya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami, sebab kehadiran-Mu sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Demikianlah yang terjadi, yang kami alami pada pagi hari ini. Tuhan bersama-sama dengan kami, Tuhan melindungi kami, bahkan melalui bagian dari kesaksian tentang firman dari karya Tuhan, Bagian dari kesaksian Alkitab yang menjadi pemandu perenungan kami di dalam kebaktian ini sungguh-sungguh membuat kami makin menyadari keberadaan kami di hadapan Tuhan. Bapa, mampukan kami untuk baik mempunyai inisiatif maupun mewujudkan inisiatif itu di dalam kehidupan kami. Sehingga senantiasa terjadi perubahan besar yang baik, perubahan besar bagi kesejahteraan, bagi kedamaian yang Tuhan percayakan kepada kami sekalian. Lebih dari itu, Tuhan juga mempercayakan apapun dan siapapun yang ada di lingkungan kami masing-masing untuk turut serta mengalami damai sejahtera yang Tuhan nyatakan. Karena itu silakan Tuhan memakai kami untuk benar-benar menjadi saksi yang benar, menjadi saksi yang tepat, menjadi saksi yang baik, sehingga anugerah keselamatan pun tidak hanya untuk diri pribadi kami. Tuhan Allah, Bapa kami menyerahkan persembahan sebagai ungkapan syukur, sebagai ungkapan terima kasih kami kepada Tuhan, karena Tuhan memberkati aktivitas-aktivitas yang kami lakukan. Baik itu melalui pekerjaan di lingkungan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing maupun di dalam kegiatan dan pelayanan. Terima kasih atas berkatmu mampukan kami untuk mengelolanya dengan baik, dengan benar, sehingga pada saatnya juga menjadi bagian sukacita dan ungkapan syukur yang dapat diteruskan oleh siapapun yang ada di lingkungan kami. Terlebih, kami dan saudara-saudara kami yang Tuhan pakai untuk menatanya. Tuhan anugerai ketulusan, sukacita, kebijakan, sehingga semuanya berlangsung dengan baik seperti yang Tuhan kehendaki. Bapak Yang Maha kami serahkan segenap warga Gereja Kristen Jemaat Kota Baru Triorejo, Tuhan berkati mereka apapun yang mereka lakukan. Baik yang telah bekerja maupun yang masih harus melanjutkan studi. Bahkan mereka yang masih dalam proses berupaya untuk mendapatkan yang selama ini mereka rancang, mereka inginkan. Kami yakin campur tangan Tuhan yang berkarya di dalam diri mereka. Tuhan Allah, Bapa kami, serahkan segenap hambamu, para pelayan di gereja dan jemaat Kota Baru, Triorjo. Siapapun kami dan dalam hal apapun bentuk karya di mana kami Tuhan libatkan. Tuhan memberkati, Tuhan memakainya sebagai sarana bagi kami sekalian, bahkan juga bagi segenap anggota keluarga kami masing-masing untuk mengalaminya dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Ya Bapak, secara khusus kami menyerahkan Upaya-upaya yang kami alami bersama berkait dengan sikap-sikap kami menghadapi pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum juga kami dapati tanda-tanda segera membaik. Tuhan, pimpin kami, kuasai kami, mampukan kami untuk melakukannya dengan lebih baik lagi, sehingga apapun yang terjadi benar-benar membuat kami tidak akan pernah menjauhi Tuhan. Melainkan kami tetap dan senantiasa menyertakan dan mempercayakan pada campur tangan Tuhan untuk upaya-upaya itu. Demikian juga ya Allah untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami, Anugerah kepada setiap kami para penyelenggara kehidupan di negeri kami kebijaksanaan, kesabaran, kesungguhan, ketulusan, penghiburan, sukacita, bahkan kemampuan untuk menyikapi setiap peristiwa kehidupan, bahkan permasalahan yang muncul. Kami yakin Tuhan menganugerahkan yang baik kepada setiap kami, sehingga kerukunan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian dapat terwujud dan kami alami. Bapak Yang Maha Kasih, tiba saatnya kami akan mengakhiri kebaktian kami pada minggu pagi hari ini. Apabila nanti kami akan melakukan dan melanjutkan beberapa hal, Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Dan karena itu, kami serahkan hidup dan kelanjutan hidup kami hanya di dalam pimpinan kuasa dan kasih Yesus Kristus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 Janganlah membawakan ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, ibu, dan saudaraku sekalian yang kekasih, kita akan segera mengakhiri kebaktian kita. Kita akan kembali ke aktivitas, atau mungkin juga tujuan kita masing-masing, karena tadi kita harus meninggalkan beberapa hal tadi, dan marilah kita melakukan serta meneruskannya dengan lebih baik lagi, dengan lebih bersemangat lagi, karena anugerah kekuatan, kesehatan, yang berasal dari Tuhan, senantiasa dinyatakan kepada kita sekalian. Saudara-saudara, saya undang berdiri, marilah kita pujikan Hitung Jemaat nomor 237-2. Siapkan Kidung jemaat 474. Dan sekarang marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Kita memohon dan menerima berkatnya. Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menguasai. Senantiasa bersama-sama di dalam hidup dan kelanjutan hidup saudara-saudara sekalian Pada hari ini sampai kekal Amin akan duduk kembali dan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ibadah minggu pada pagi hari ini telah usai. Kami segenap majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiharto STH yang telah melayani pada pagi hari ini. Juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada organis, song leader, multimedia, keamanan, dan segenap kru syuting yang telah membantu jalannya ibadah pada pagi hari ini. Terakhir kami ucapkan selamat hari Minggu pada sekedap jemaat Kapitee. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.